Pura Gunung Salak atau dikenal dengan Pura Parahyangan Agung Jagadkarta yang memiliki arti alam sempurna dewata suci atau bisa disebut juga dengan Pura Jagatraya. Pura ini adalah pura agama Hindu yang berlokasikan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tahukah kalian, Pura Gunung Salak alias Pura Jagatraya ini adalah pura terbesar di Indonesia nomor 2 setelah Pura Besakih, Bali. Pura ini dianggap tempat persemayaman dan pemujaan Prabu Siliwangi dan para Hyang atau leluhur dari Kerajaan Pajajaran yang pernah berdiri di Parahyangan. Pura Gunung Salak terletak tepat di kaki Gunung Salak di Ciapus, kecamatan Taman Sari di Kabupaten Bogor. Pura ini dibangun di lokasi ini dikarenakan, konon katanya Kerajaan Pajajaran Sunda pernah berdiri di sana. Menurut informasi, Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu terakhir di Nusantara bersama Majapahit yang mengalami masa kemasan di bawah perintah Prabu Siliwangi sebelum Islam berkembang di Jawa. Berdasarkan legenda, titik peletakan Pura Gunung Salak itu adalah tempat di mana Prabu Siliwangi mencapai moksa bersama para prajuritnya, sehingga sebelum dibangun, sebuah candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam. Patung itu adalah simbol penghormatan untuk Prabu Siliwangi selaku Raja Kerajaan Pajajaran, sebagian peninggalan Kerajaan Pajajaran disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Jejak kaki Prabu Siliwangi tercetak pada sebuah batu yang lalu dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Saat ini akses perjalanan menuju Pura Gunung Salak sudah cukup baik, perbaikan sudah berlangsung sejak tahun 1995. Saat ini kendaraan bisa langsung mencapai Pura dengan mudah. Namun seiring banyaknya pengunjung, parkirannya jadi lumayan jauh. Nah, jadi itulah sejarah Pura Gunung Salak. Kalian tertarik berkunjung ke sana?